Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Kembali di FAT TV hadir Untuk mengabarkan vitamin terbaru Dan pastinya kabar baik Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Bilar di akun TikTok pribadinya mengunggah video Abang Fatih yang sangat menggemaskan dan memang sangat ganteng sekali ya, terlihat Abang L semakin hari memang semakin embul dan menggemaskan masya Allah. Video ini pun direpost oleh akun LeslarSea. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Abang, kalau udah nggak sanggup ngadepin Papa, bilang mau onti ya, Bang. Katanya tuh, wow, warga Konoha siap dukung Abang L ya. Bila mana sanggup lagi Abang Fatih untuk ngadepin Papa Bilar Masya Allah luar biasa Dan kita simak persahabat untuk viewersnya Baru diunggah, di baru saja persahabat Yang sudah mencapai 1,5 juta kali ditonton Untuk Video tiktok yang diunggah di akun tiktoknya Papa Bilar Video Abang Fatih, Masya Allah banget ya Terbukti dukungan memang luar biasa Dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai idola kesenangan kita dan keluarga besar Masya Allah luar biasa persahabat ya Kita bangga dan pastinya kita selalu bahagia Selalu diberikan vitamin langsung Dari Buda Lesti dan Papa Bilar dan berikutnya juga persahabat ada kabar yang sangat membanggakan sekali. Alhamdulillah langsung saja persahabat yang menjadi pemenang sound tiktok. Wow, ini juga kebanggaan untuk kita semuanya. Video yang diunggah di tiktoknya Papa Bilar ternyata langsung menjadi pemenang sound di tiktok Wow, kita ramaikan terus bersabat ya Kalau bisa sih, sebanyak mungkin viewers dari video tiktok yang diunggah oleh Rizky Bilar Info ini kita dapatkan dari b 30 Disimak di kalimat caption yang dituliskan Langsung jadi pemenang son dong Bluelet Masya Allah Yuk terus ramaikan TikToknya Tuh persahabat Alhamdulillah ya Ini suatu kebanggaan untuk keluarga Konoha Baru diunggah Langsung menjadi pemenang song di TikTok Kemudian juga persahabat ya Vitamin bahagia kali ini lewat Bunda Lesti Baru saja Bunda Lesti mengunggah Sebuah postingan momen video call Bareng Yayat Etapisan Tuh persahabat Bunda Lesti terasa sangat cantik banget ya Happy Wow luar biasa juga nih Bunda Lesti Terlihat sangat bahagia sekali Apalagi kita juga yang melihatnya Bunda Lesti tersenyum Kita pastinya bahagia dan selalu bangga Kepada sang idola kesayangan kita ini Dan ada sebuah percakapan nih Walaupun sahabat yang diposting oleh Bunda Lesti Assalamualaikum ah, Waalaikumsalam D Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Atuh Damang Mah katanya tuh, wah wow, nanyain kabar nih bersahabat ya, Alhamdulillah, idola kesayangan kita sehat, kita selalu mendoakan yang terbaik, semoga kita juga yang selalu mendoakan, mudah-mudahan bersahabat ya kita semua selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan.